Wa mayyudlilhu falahatialah Wa ashadu an ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammadin Wa alihi tahirin Wa sahbihi ajmain amma ba'du Fa'ina astakal hadis kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnat Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih diberi umur oleh Allah ya. Diberi kelonggaran, kekuatan dan lain-lain dari kenikmatan-kenikmatannya dan yang lebih bernilai berharga itu adalah kenikmatan kita pergunakan untuk zikrullah nikmat Allah itu menjadikan kita ingat kepada Allah nikmat Allah itu menjadikan kita menambahi rasa syukur terima kasih kita kepada Allah dan kenikmatan itu menjadikan kita bertambah dalam hal ibadah, taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Maka kenikmatan itu akan menjadi bermanfaat bagi kita. Tetapi kalau kenikmatan itu menjadikan kita bertambah jauh dari Allah, melalaikan kita dari tikrullah menjadikan kita ini tidak bertambah dalam ibadah tidak ada peningkatan ibadah dan ketaatan amal-amal soleh maka perlu kita ketahui itu pertanda kufur kepada nikmatnya, Allah nah kalau sudah demikian keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala ya, <tid> tidak akan menambahi nekmat nekmatnya kalau kita ini bersyukur kepada Allah dijanjikan oleh Allah la insakartum la azid dan nakum wala in kafartum inna azabila sadid. Nah, bertambahnya kenikmatan itu ya, ketika kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Lain la inshaqartum la azidanakum jadi akan ditambahi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak tahu kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak mungkin berharap dengannya tetapi diberi lebih oleh Allah Ta'ala Nah, tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah maka dihadapkan kepada kita murkanya Allah, laknatnya Allah, kemudian azabnya Allah Taala. wala'in kafartum inna azabi la Nah oleh karena itu kenikmatan harus menjadikan kita satu di Selalu ingat kepada Allah. Yang kedua membuat kita ini punya sifat Berterima kasih kepada Allah Dan yang ketiga Dengan membaguskan ibadah Dan itulah yang kita minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita ini dibantu dan ditolong Supaya bisa ingat kepada Allah Supaya bisa bersyukur dan membaguskan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'ini ya Allah bantulah saya Allahumma a'ini ya Allah tolonglah saya ala zikrika supaya saya bisa berzikir kepadamu wa syukrika dan supaya bisa bersyukur kepadamu ya Allah wa husni ibadatika bantulah tolonglah saya supaya bisa membaguskan ibadah kepadamu nah itu doa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah kita sholat kita baca doa itu atau setiap ada waktu-waktu tertentu, kita menggunakan doa itu. Allahumma a' inni ala dikrika, wasukrika, wahusni ibadatika. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu kita menghafalkan doa yang diajarkan oleh Nabi pada waktu rukuk dan sujud, subhanakallahumma. Robbana wabih hamdika, Allahumma firli, penapal gitu, tereng. Subahna kalauhuma Robbana wabih hamdika, Allahumma firli. Subahna kalauhuma wabihamdika bihamdika wa Allahumma, firli. Allahumma firli. Oh, pun hafal kalau kita apal. pun hafal nggih iki biasa damel nggih hafal ha hafal nggih Ditamel setiap waktu-waktu salat waktu rukuk dan waktu sujud subhana robbana wabihamdika Allahumma gfirli Subhanakallahumma robbana Wabihamdika Allahumma gfirli Menggol sarang-sarang Subhanakallahumma robbana Wabihamdika Allahumma gfirli Itu dibaca Dibaca sebanyak-banyaknya okay? boleh satu kali boleh tiga kali boleh sepuluh kali jenengan salat Sunnah dibaca sebanyak-banyaknya tidak apa-apa dilamakan boleh tapi kalau berjamaah ya disesuaikan dengan kemampuan jelas nih bro nah kemudian tadi Rasulullah SAW juga mengajarkan Allahumma a'inni ala fikrika wa syukrika wa husni jadi minta tolong kepada Allah supaya kita itu bisa banyak ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan membaguskan ibadah membaguskan ibadah kepada Allah itu dengan ikhlas dan benar mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya ibadah kita ini benar, supaya ibadah kita ini bagus, maka yang perlu untuk kita perhatikan adalah satu ikhlas. Yang pertama ikhlas. Kemudian, yang kedua adalah aswaf, yaitu benar sesuai dengan tuntunan. Jadi, ibadah kita, kaifiyahnya, tata caranya itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan Yang kita rasakan Kenikmatan-kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya menjadikan kita itu uh, Sebagaimana Yang tadi sudah dijelaskan Dikrullah Husnu ibadadihi Ingat kepada Allah Bersyukur kepada Allah Kemudian Bagus ibadah ibadah Jangan sampai kenikmatan itu menjadi sebab kita itu mendapatkan murka, laknat, dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatannya tidak digunakan untuk kebaikan. Kenikmatannya tidak digunakan untuk amal-amal soleh, tetapi kenikmatan-kenikmatan itu menjauhkan dia, melalaikan dia dari taat kepada Allah Ta'ala. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Ya, hadis yang sudah kita bacakan 1 2 3, kita akan membaca hadis yang keempat untuk kita ambil pelajaran dari apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wan Wa Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al Ansori, Rosyallahu Anhumah. Kuna kolakun nama Nabiyyi sallallahu Alaihi Wasallam fi rozatin fakola inna mati nati lari jalan masir tum masiron wala kotok tum watian ilakanu illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatil illa sharikuku fil ajri rawahu muslim wa rawahul bukhari an anasin radhiyallahu anhu qala rajna min ghozwati tabuk ma annabiyyi shallallahu alaihi wasallam fakola qala inna aqwaman khalfana bil madinati masalaknasi ban Wala watian ana habasahumul audru kurang lebih hadisnya demikian nomor urut hadisnya nomor urut 4 jalur periwatatannya dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah salah satu diantara sahabat ya. Bercerita tentang kebersamaan beliau bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu peristiwa yaitu peperangan Jadi Jabir bin Abdillah itu berceritaku nama'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya itu atau kami-kami para sahabat itu pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan Yang disebut oleh para ulama itu adalah Perang Tabuk Jadi peperangan yang terjadi bersama dengan Rasulullah Atau dilakukan oleh kaum muslimin Itu banyak kalinya Artinya berkali-kali peperangan Para sahabat juga ikut berkali-kali perang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perang yang bersama langsung dengan Nabi atau perang yang diutus oleh Nabi. Nabi mengirim pasukan, para sahabat ikut andil di dalamnya, kemudian berangkat berjihad atau berperang di jalan. Allah Taala. Dan tujuannya adalah mankotala bahwa visabilillah. Jadi kalau orang itu berperang, berjihad ya, tujuannya adalah untuk menegakkan atau meninggikan syariatnya Allah, din Allah, al Islam ini supaya tegak. Maka itulah yang disebut dengan visabilillah, sehingga ikhtiar itu ibu boleh maju, ya. itu ibu boleh maju, menggol maju mawon. <tuh> Jadi ikhtiar atau pekerjaan atau perbuatan apa saja. Yang diniatkan dilakukan untuk meninggikan agamanya Allah, maka itulah yang disebut dengan visabi lillah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kemarin kita pelajari hadisnya la hijrotabdal fathi walakin jihadun waniatun. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, yang ada hanyalah jihad. Dan niat Jihad itu maksudnya adalah berperang Jihad itu artinya adalah berjuang Jadi berjuang, berperang Atau memperjuangkan sesuatu yang tujuannya adalah la kalimatilah Untuk meninggikan agama Allah Itu namanya jihad Jadi jihad itu maknanya luas Dari jihad melawan hawa nafsu Jihad melawan kemaksiatan Jihad melawan kemungkaran-kemungkaran Sampai jihad melawan orang-orang yang tidak beriman Yang memusuhi Islam Yang mereka disebut dengan al gufar Orang-orang kafir Atau orang-orang musyrik Atau kafir harbi Orang-orang di luar Islam Yang memusuhi Islam dan kaum muslimin itu yang ada sampai hari kiamat, jihad. Kemudian waniyatun dan niat. Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam berjihad. Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Nah termasuk diantara amal soleh atau Amal ketaatan kepada Allah taala itu adalah berjihad. Maka Jabir bin Abdillah al Ansori bercerita, kami dulu bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi dalam satu peristiwa peperangan, yaitu Perang Tabuk. Dalam Perang Tabuk itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahu, menyampaikan sesuatu kepada kami. Karena kaum muslimin Itu ada yang ikut berperang Bersama dengan nabi Juga ada yang Tidak ikut berperang bersama Dengan nabi Ada yang ikut andil dalam peperangan Ada yang tertinggal di Madinah entensi budal perang Entesi boden budal nah, Rasulullah SAW mengatakan Inna bil madinati Sesungguhnya Di madinah itu lari jalan, ada beberapa orang, jadi ada di antara para sahabat itu yang tertinggal di Madinah. Yang mereka itu sebenarnya punya niat dan tujuan untuk ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan, tetapi mereka itu tertahan. Mereka tidak jadi ikut perang, tidak ikut bersama. Dengan Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Masirtum Masiron Walakotok tumwadian Kata Rasulullah Kalian tidak berjalan di satu perjalanan Karena dari Madinah Menuju tempat peperangan Untuk menghadapi Orang-orang kafir itu Melalui perjalanan yang memayahkan Melalui perjalanan-perjalanan Melewati lembah Ya, melewati lembah melewati lereng-lereng melewati apa ini, wala kotok tum wadian tidak memutus satu lembah pada satu lembah masir tum masiron tidak berjalan dalam satu tempat perjalanan melalui tempat-tempat tertentu ila kanu ma'akum kecuali mereka itu bersama kalian Padahal secara dohir Itu orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW ini Mereka tidak ikut hadir Tidak ikut hadir dalam peperangan itu Tidak ikut hadir dalam rombongan bersama dengan Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah mengatakan Ila kanu Melainkan mereka itu bersama dengan kalian Sahumul marotu menahan mereka, yaitu almarot, karena sakit. Nah, jadi diantara sahabat itu karena ada yang diuji oleh Allah dengan sakit, sehingga tidak bisa perang, tidak bisa berjihad. Berjihad kalau Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu berangkat. Maka seluruh kaum muslimin Para sahabat Laki-laki seluruhnya Itu hukumnya Fardu Ain Wajib berangkat Jihad Kalau Rasulullah itu berang, berangkat Kalau Rasulullah tidak berangkat Maka tidak wajib Seluruh kaum muslimin Nah ini seluruh kaum muslimin Wajib berangkat hanya saja ada beberapa orang yang mereka itu tertinggal Tidak ikut andil berjihad bersama dengan Rasulullah Karena menahan mereka almarudu yaitu sakit Maka sakit itu menjadi sebab udur syar'i untuk meninggalkan sesuatu Itu sakit e, Kalau jenengan diuji oleh Allah dengan sakit yang biasa kita melakukan sesuatu kebaikan di waktu kita sehat kemudian tertinggal terhalangi kita untuk mengerjakannya tertahan biasanya sobat masjid kok orang nang masjid oh, tiba, -tiba. loroh misalnya loroh niku udur udur boleh meninggalkan kebaikan yang biasa dikerjakan Nah demikian juga dalam persoalan ini Meskipun para sahabat yang mereka itu tidak berangkat untuk perang Tidak berangkat untuk berjihad Tidak ikut bersama dengan Rasulullah SAW Tetapi mereka tetap berserikat dalam urusan pahalanya Tetap mendapatkan pahala jihad Tetap mendapatkan pahala kebaikan meskipun dohirnya, fisiknya, jasadnya tidak ikut andil dalam perbuatan kebaikan tersebut. In madinati lari jalan masir tum masiron wala kotok tum wadian akum. Jadi ada orang-orang yang mereka itu berserikat dalam hal pahala kaum muslimin berangkat, kaum muslimin berkuda, kaum muslimin berjalan kaki, berangkat menuju medan perang, tapi sahabat ini terting tertinggal, ning oleh pahala, ganjaran podo karuseng budal itu apa bantan? oleh ganjaran pahala sama nilainya sama bobotnya, meskipun tidak ikut berangkat lah, mesin ini untung banget oke okay? Sangat beruntung sekali, udah budal nih oleh pahala kok. Tidak berangkat tapi mendapatkan keba kebaikan. Nah ternyata rahasianya apa? Rahasianya itu adalah satu niat. Rahasianya adalah niat. Yang kedua rahasianya adalah kebiasaan. Pertama rahasianya niat. Para sahabat tidak ikut berjihad itu bukan berarti mereka tidak punya niat untuk berji berjihad. Mereka sangat ingin. Mereka itu sedih susah kalau mereka tidak berangkat bersama dengan Rasul Rasulullah. Hanya saja keadaan situasi yang menyebabkan mereka tidak bisa berangkat. sakit budal jihad karena sebab sah sakit lihat tiang nigum pun diuji kali Allah sakit, semuanya bisa terhalangi, apalagi kalau sakitnya jadi kembang, bayang nigum berpesmili, ngatan itu kacengi, napa sholat berjamaah gitu berpesmili, kaiso kudal, loroh, ngatan itu ngaji, buatan sakit bidal keranten sakit atau kalau melakukan amal-amal soleh tidak bisa berbuat karena sakit nah, maka sakit itu menjadi sebab udur atau alasan untuk meninggalkan sesuatu, tapi tidak boleh dibikin-bikin sakit aku tak apen-apen loreh dan tidak demikian ini buatan-buatan cagat amal apen-apen, kenapa oh sakit, padahal sebenarnya tidak sakit, tidak demikian kalau memang diuji oleh Allah yaitu sakit, ya maka sakit itu menjadi sebab utur syar'i boleh meninggalkan kebaikan Yang biasa diker, dikerjakan, pahalanya tetap dapat, ini loh untungnya Pahalanya tetap didapatkan, karena Rasulullah mengatakan Illa kanu ma'akum, mereka itu bersama dengan kalian habasa humul marudu menahan mereka al sakit di dalam riwayat yang lain Rasulullah wasallam mengatakan illa syarikukum fil ajri kecuali mereka berserikat dengan kalian berserikat itu bareng-bareng berserikat itu bareng-bareng mendapatkan apa fil ajri dalam urusan pahala itu asalkan dia punya niat untuk melakukan amal soleh sahabat itu yang tidak ikut perang bersama dengan nabi mereka punya niat kepingin berangkat hanya saja mereka sakit sehingga ter, terhalangi tidak bisa berangkat maka rasul mengatakan walaupun tidak berangkat tetap mendapatkan paha. pahala sama seperti orang yang berangkat berjihad kalau orang yang berjihad itu mendapatkan pahala 100 kebaikan, maka orang yang tidak berjihad tadi, walaupun di rumah, dia juga mendapatkan pahala 100 keba kebaikan. Sama, sawah Allah, UNFIIL ajari, sama dalam urusan pahala. Asalkan apa? Kita nawal amal asoleh kalau dia meniatkan amal soleh. Nah, kalau tidak ada niat amal soleh dan tidak menjadi kebiasaan ya tidak mendapatkan pahala sama sekali tidak mendapatkan pahala pahala bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ida maridul abdu au kutibalahu mislu ma kana ya'malumuki kalau seorang hamba, orang yang beriman itu diuji oleh Allah dengan sakit yang menyebabkan sakitnya itu dia tidak bisa melakukan kebiasaannya dalam kebaikan atau di, dia sedang melakukan safaroh, safaroh itu safar, melakukan perjalanan. Biasanya ngaji kok, betul ngaji tahun itu buat Loh. Niku tak sih kayak sah, nonton. Nek tiang mau Jakarta istilah kayak sani, nopo kayak sani. Budal haji utawa bu umroh, nonton. Tapi bukti kayak sah, nonton. Nek Tangeriki kayak sah nopo? <gülosik> Lungol, nih tiang mau Jakarta ngeri kok nih? Buktinya Pak Karim kayak sah, nih. Tiditon kayak sah. Oh, gipun bah, nonton. Akhirnya dirubah nih lukulannya gue abah Karim, bukan <gülosik> Pak, nonton nih masa oke okay, sah ku, sih lu Mekah atau Medina itu bepergian, ida abadu, kalau seseorang itu bepergian, dia biasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di tempatnya, ya, di kampungnya, maka aku humis malu mukiman maka akan ditetapkan ditulis, dicatat untuknya semisal apa yang dia berbuat, beramal soleh mukiman dalam keadaan mukim sholat, dalam keadaan sehat Nah, tetes kulon jenengan biasa ibadah sholat berjamaah terus kulon jenengan sakit atau kita ini melakukan perjalanan keluar kota ke satu tempat tertentu sehingga tidak bisa Sholat berjamaah, tidak hadirnya kita melakukan ibadah, tidak hadirnya kita melakukan sholat berjamaah itu dicatat oleh Allah terhitung sholat berjamaah. Saya ngebaca tadi, kan ya catong ya, untung saya itu nih, orang bodoh sholat neng oleh ganjaran, sholat, gak sholat jamaah neng pahalane likur Derajat nih Rahasianya apa nih? Wow. Rahasianya adalah niat ikhlas Karena Allah Ta'ala Wah salat ya sholat gak budal berbes milih soal lelok Loro Tetap ada niat umpamaku aku sehat, budal sholat berja, berjamaah ngantin. Yang kedua, kebiasaan jadi kebiasaan dari amal solehnya itu Menjadi sebab tetap mendapatkan kebaikan dan, dan pahala Meskipun dia tidak hadir dalam sholat berja, berjamaah nah, Mungkin karena tertidur ya. Ida kanal insan min adatihi kata ulama Ida kanal insan min adatihi Kalau manusia itu menurut kebiasaannya Ayu ma'al jama'ati dia itu biasa sholat dengan berjama'ah fil masjidi di masjid biasa sholat berjama'ah di masjid memang yang lebih utama sholat berjama'ah itu di masjid yang lebih utama kalau sholat sunnah yang lebih utama itu di rumah oke okay. okay sholat yang paling utama berjamaah itu sholat wajib di masjid kalau di rumah yang paling utama adalah sholat sunnah nah, termasuk sholat malam atau sholat hajat atau sholat sunnah-sunnah yang lain itu yang lebih utama itu di rumah jadi kalau seseorang itu terbiasa ma'al jamaah fil masjid walakin habasau habisun kemudian ada sesuatu yang menahan dia sehingga tidak bisa hadir ke masjid kenapa tidak bisa hadir ke masjid kan seperti barangkali ketiduran maksudnya sudah ada seruan hayala sholat sudah ada seruan as sholatu khairum minan naum ini terlalu tebal, ngertiin? Sehingga tidak dengar akhirnya dari kerinan tangi-tangi jam 6 jam itu sengingin ini wis mentor, mentor lo kepadangan subuh ngertiin? Keriwat sampai napa sengingininiku pun mentor-mentor. Lah mentor. salat napa buatan? Kita nginten kalau jenengan buatan. Salat napa buatan? Dadah sekawanan niku boten dadah seakan sebab boten sholat. Giku tuh nih tetap sholat subuh masih otah seringi nih mentor, mentor. mentor. justru kedai sholat subuh masih otah seringi nih mentor, mentor. Kudu sholat subuh nonton nih, boten malah boten sholat. Kudu sholat subuh. Gih oke, jenengan kerenan sampai jam jamwalu lah kok izin katini sholat soalnya wis kawanan izin kali sinten ngatan. I kalau <laughs> <laughs> sisi cerita mawan ghe satu ketika Rasulullah saw pulang dari peperangan, niku pegel kabeh mantun perang niku pegel betul pedang betul panah numpak jarang numpak. Nikus kali tiang-tiang boten beriman. Powe gel kafe, mulai-mulai perang niku. Di tengah perjalanan Rasulullah niku pun antisipasi. Eh sahabat, siapa kira-kira mengikis yang waye jaga Ojo sampai turun kok cek gak kerinan waktu subuh ntar niku. Akhirnya sahabat saya ya Rasulullah saya akan berjaga semalam suntuk saya tidak akan tidur. Melek ulah jaga karena memangkai waye subuh bodoh tangi ntar tetap betul kamu berjaga iya ya Rasulullah kemudian Rasulullah dan kaum muslimin waktu itu semuanya terlelap dalam tidur sampai pada akhirnya sengingin nengih mentol mentol ini ini pun bentar nanti ini Rasulullah SAW nagin loh mabengi soposing wanin jatah jogo eh, jogo pendorakerinan ini nanti Ya, Rasulullah, nih, gue. Gue ngekodot ini, ngekodot kerin, Jadi, kerinan bareng-bareng nonton itu. Nah, kerinan nih, Rasulullah. Kali para sahabat itu pernah terjadi, mesin ini. Kalo jenengan ya, sering kerinan Iya, kalo jenengan sering kerinan Tuh, Rasulullah. Kali sahabat nanti kerinan kok nonton. Nah, akhirnya apa? Rasulullah, saya salam tetap memerintahkan. Uh, sahabat, untuk adan adan subuh, adan subuh, subuh, nah ngonten itu terus ditegakkan sholat subuh, berjamaah waktunya di waktu duha. Oleh karena itu. Uh, syariatnya yang perlu kita pelajari kita ilmu itu adalah kalau kita niki kulon jenengan kerinan subui tetap wajib ning ningali keadaan nih ningali wedali ningali wayai neng wayai cik matahari niku dereng nopo dereng banter panas nah, dereng banter panas ini ku ciri nih nah, jenang semerap niki gih Niki apa namanya niki? Bayangan, bayangan. Okay. niki bayang. Okay. Nek bayangan ini kuwau umbo ten podo towo jejeke kali sing bayangi niki wow, mpuh sholat subuh rumiin, okay. mpuh sholat subuh rumiin. Nek bayangane Niku sepadan dengan yang dibayangi tadi, niki sih dibayangi, niki bayangan kok podong tentang inilah. Itu bolehnya kita untuk sholat. Karena waktu sebelum itu tidak boleh sholat sunnah. Itu waktu tulu isamsi, waktu terbitnya matahari. Ada tiga waktu yang kita dilarang untuk sholat sunnah. Pertama, tulu isamsi, terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kita. Kemudian yang ketiga, huruf isamsi, waktu matahari itu tanggal 8. Maghrib gitu tinggal di tingali guru pirumien ngonten. Gitu. waktu si merah merah ini nah, Waktu merah merah ini lho. Nah mulai ini jenengan menawi kerinan gih, niku wow tetap sholat suh, Subuh karena sholat itu wajib ditunaikan yang al Maktubah yang lima waktu masih otah kerinan. Jadi sahabat kala nabi Salam gih gitu, nate kerinan. Gih, tetep sholat subuh lah. Kalau jenengan seng sian sian, saya nek kerinan buatan sholat subuh. Gih, imong sholat subuh, nih kerinan pun sampai bantinoh. <tuk tangan> sholat subuh jangan bawa kok ke bantinoh, sholat nebo subuh. <tuk tangan> sholat subuh jangan bawa lu bendino, kerinan keringan. Ngata nih, salin nebo tondone, nek tiang niku kerinan nih bantinoh, kerinan nebo bantinoh. Ini ku pertondoh nek piyamba ini ku katah uyuwi setan tenggane kupingi. <laughs> Jadi tenggane kuping ini ku diuwi kalle setan. setan. Lalu nikuterasi kan jenapi ini ku tenggane hati makanya ku lanjutkan sangat nyemerdepi tenggane kita berulmarom itu diantara tanda kalau setannya itu bermalam nah, terus sampai kok keringan ngatin kurung wah dan subuh ngatin rabu dal sholat subuh ngatin niku niku tondoni niku piamei diuyi kalle setan ngatin, oke kulon jenengan ketah percadis mawon apa sih di sampai akan kalle kanjana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cetong, jelas, oke? Entah sih tanggalkan sak teri kulat jengakan Nah di antara udur-udur sari itu adalah sakit, yang kedua safar, melakukan perjalanan, yang ketiga karena ada sesuatu yang tidak bisa tidak untuk tidak dikerjakan, harus dan wajib. Umpami ditunda atau diundurkan itu malah jadi persoalan, maka itu juga bisa menjadi sebab udur sari. Kemudian juga termasuk diantaranya Kalau tidak bisa mendatangi sholat berjamaah Itu utur syar'inya karena sebab hujan Karena hujan itu bagian daripada utur syar'i Untuk tidak menghadiri sholat berjamaah Nah kemudian kalau ada tamu bagaimana? Nah okay, tamu ini akan urusannya karena Rasulullah SAW juga pernah di satu ketika Itu sudah masuk waktu sholat Kemudian tertahan beliau untuk datang menjadi imam sholat eh, Akhirnya ada sahabat itu mendatangi beliaunya itu Ya Rasulullah niki tiang-tiang pun bodoh kempal niki Tiang-tiang pun bodoh nenggoan niki Rasulullah tertahan karena masih bincang-bincang dengan tamunya Bincang-bincang dengan tamu beliau Maka beliau menyelesaikan urusannya itu menyelesaikan urusan dengan tamu ini nah, kecuali kalau tamu ini piamben lebih banyak ini pun bisa dapak wayai ini, ini juga bisa buatan sholat di sini ini mau-mauk, sarang-sarang nah, buatan apa-apa ini tamu ini sumar sumar, kalau tamu ini buatan sumar apa? Oke. kita selesaikan dulu urusan-urusan kita dengan tamunya itu ketertinggal sholat bersama tidak menjadi persoalan bahkan dalam satu keterangan riwayat hadis kulon jenengan pun ngedep terdanan si kaid letak letuk ngeteh niki kerungu suaraat dan isa ayala salat sampai selesai aten isa nah kulon jenengan si kaid nado nih nabo ketah di nabo yang dirampung ini terus bodel solat boten Bo, selesaikan dulu makannya itu selesaikan dulu makannya, nikmati dulu makannya kemudian berangkat ke masjid ya, menurut kemampuan saja tidak usah tergesa-gesa telat sholat berjamaah ke pelayu-pelayu beri kompor kacangnya salam melawayu Allahu Akbar jadi sholatnya tergesa alaikum bis sakinah wal wakor kita disuruh mendatangi sholat itu dalam keadaan tenang tidak perlu bercepat-cepat tergesa-gesa. dugi kita tempat sholat ketemu nih mawon, ketemu imam lagi sujud kita ikut sujud, ketemu nih imam lagi ruku kita ikut ruku, ketemu nih imam kita imamnya duduk salam ya sudah kekurangannya yang luput itu kita tambahi sendiri sendiri buat saya tambahi jamaah bareng. Hmm. Saling ganteng tambahi jamaah bareng sama Mas Bu, padahal pada-pada Mas Mas Bu, mestinya dilakukan, diteruskan sendiri sendiri, sendiri. ini aku contoh ngerti nggak? jelas Pak? ibu-ibu yang berhutang-hutang Ustaz, mau sana Okay. nah terus ada syarat isrok misalnya yang didahulukan itu mana yang isrok atau yang subuh sudah ya? Sambun? Sambun. oh ini kok koma dari titik <tik> <tik> al-ahamu minal muhim tatimul ahamu minal muhim kok begitu bu jadi yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Jadi yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Perkara wajib lebih utama daripada perkara sunnah. Sandi ngelakoni sunnah nging wajibnya durung Gedung-gedung salat sunnah, solat malam, akhirnya <guluh> subuh Subue malah jaw kerinan terus nah, ini niki keliru ngoten. Wajibnya dulu yang harus diutah. Diutamakan, jadi menyempurnakan perkara yang, yang lebih penting dari perkara yang penting yang wajib lebih diutamakan daripada yang yang sunnah. Nah, seperti tadi, niku sholat duha hari ini. sholat subuh? Kan barengan, ke. nopo Kenapa dini, diniati bareng e, sholat subduh? Begitu <laughs> subduh, itu sholat su, subuh kali sholat duha. Dari situ diat. <laughs> Geh, boten, geh, sholat subuh dulu. Nah, kemudian kalau mau sholat, apa bau? Ah, Isra atau sholat Tuhan? Nah, geh, Syahmantuni, sing wajib nih ke bau. Oke, ngonten, geh, jelas. Geh, sholat Tuhan-nya, geh, Syakar Shobong. Sholat Tuhan ini, asal pilihan bisa 12 belas rokaat. Nek kalau jenengan kepingin gadah ada terbuat dari emas dan perak, ya di surga satu rumah sempurna, kepingin bangun rumah sempurna terbuat dari emas dan perak, semuanya dari dindingnya, botonya sampai gentengnya semuanya dari emas dan perak, kepingin nonton, gise sekali kali nih kepingin nugi, sholat tuha dua belas roka, roka ahat, nih sangat penting hebat nonton Soalnya ini gue berat, nanti. Saya itu lo berat loh. Gih, bang gih. Salat bentidor, rolas rokaat. Ini <laughs> waktu duhan nih gue. Ini berat nanti. <laughs> gih gelek ganjaran singkulan jenengan sakit melampaui mawon, tak mampu nih gih. Salat subuh berjamaah. mantun ngonten jenengan lenggah duka damal ngaji. Nopo didamel pengawasan pengaosa, nopo damal wirid dikir sakerso sampai sengingin ini kuwau, waktu ini waktu Tuhan ini sing singklo sampai akan banggi, terus jenengan salat sunnah dua rokaat. Nah amalan seperti itu kulo jenengan pun podo ganjarane kalau haji, kali haji, nah kulo jenengan haji pun ngedalakan duit pinten nah, buatan haji bisa umroh, niki haji, jadi dari subuh berjamaah kemudian sampai duha Sholat sunnah dua rakaat berada di dalam masjid berdikir ngaji utawi lintu lintune. Nah kalau itu kita kerjakan kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang berhaji ke baitullah kata nabi tamaman tamaman sempurna pahalanya hajinya haji ma'brur pahalanya gitu masya allah niki. Asungan kaki kula jenengan kersane sregep budal ten masjid wayahe so, subuh. Soale nek wayahe subuh niku aras-arasen budhal ten masjid. Mulane so biasane imam muadin kalih makmum niku diadani dewi di. Terus di aniki hasungan asungan kula jenengan kersane budhal ten masjid nek subuh jenengan loh si Sanjang. <tell> Lintuneh malih menawi antas yang perlu <tersebut> tangkalkan. Fal <tell> yang terakhir fal muta'an fal mutaman nilil koir al harisu alaihi ingka min adatihi anahu kana yaklamuhu walakin nahu habazau anhu habisun Kutibalahu ajaruhu kamilan Jadi kalau seseorang itu biasa Menurut kebiasaannya dia itu melakukan kebaikan Lalu tertahan karena sebab-sebab tertentu wau wawah ngembang pembicaraannya kerinan subuh ini. Karena tertidur tidak bisa sholat berjamaah Tidak waktu subuh Tertidur karena tidak bisa sholat berjamaah Atau karena sakit atau sesuatu yang menyerupainya melakukan perjalanan atau yang lainnya fainahu yuktabulau ajarul dia tetap mendapatkan ganjaran seperti orang yang sholat maal jama'ati berjamaah tamaman secara sempurna nih biasa nih pun sholat berjamaah nek biasa nih tahu sholat berjamaah maringunungkul lorongi sakit Buat nanti ten masjid, buat nanti amal soleh ten masjid biasa nih ngaji, buat nanti misalnya loh terus loro, buat sakit batal sholat berjamaah sakitnya itu tidak menyebabkan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kaya apa kita kita? Soalnya biasa sholat jamaah. Kaya nginep buatan asal ganjaran ngaji? Soalnya buatan biasa ngaji. Nek gue jenengan biasa ngaji. Terus jenengan loro Karena bepergian atau sebab yang lain Lalu tidak bisa ngaji Tetap tidak hadirnya kita Akan diganjar sempurna Sama dengan kebiasaan kita Melakukan kebaikan-kebaikan Yuk tabulahu ajaruhu kamilan Ditatat pahalanya Kamilan secara sempurna Sama kalau kita melakukan puasa setiap bulan ingkana min adatihi ayah suma min kulisahir salah satu ayamin setiap bulan biasa puasa 3 hari kemudian bulan berikutnya kok sakit nah, karena tiap, tiap bulannya biasa puasa 3 hari terus tidak bisa puasa karena sakit tetap dia mendapatkan pahala puasa karena kebiasaan dari amal so, solehnya demikian juga dari amal-amal soleh yang lain. Kalau kita menjadi kebiasaan, itu akan menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun terakhir enten malih yang perlu tak kelataken? enten nggih? Nggih, mugi-mugi ngaos dalu niki tambahan ilmu manfaat kaki kulon jenengan. Monggo sami-sami kita berdoa kepada Allah Agar Allah senantiasa mencurahkan Nikmat dan rahmatnya Hidayahnya kepada kita Kita yang diuji oleh Allah Dilapangkan Dimudahkan urusannya Kita yang diuji dengan sakit Disembuhkan dari penyakitnya Kita yang diuji dengan berbaca macam musibah Kemudian dicurahkan Kemudahan-kemudahan Atas urusan-urusan kita Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahummarhamna fil Qur'an waja'al imaman wa nuran wa hutan wa rahmah wa zakirna min huma nasina wa 'alimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al nahar waja'al hulana hujatan ya rabbil alamin Allahumma faqihna fithin wa 'alimna ta'wilal kitab Allahumma aslih lana fi ddinina wa wasi' lana fi rizqina wayassir lana fi amrina wa barik lana fi rizikina. Allahumma arinal haqa faqir warzuqna tibaa'a warinal batila batila warzuqna tina'ba Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.